Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi Para pemirsa yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan video saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kehebatan pusaka yang berasal dari Pasundan yang biasa disebut dengan Kujang Kujang memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang. Proses penciptaannya banyak dibahas dan dikaji pada berbagai penelitian. Berdasarkan bukti hasil temuan, banyak di antara Kujang yang diperkirakan dibuat sebelum zaman pajajaran. Bahkan ada peneliti Kujang yang menyatakan bahwa Kujang telah ada sejak Zaman Tarumah Negara. Secara umum, Kujang dikenal sebagai senjata dan pusaka bagi orang-orang Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Kujang mempunyai latar belakang sejarah yang sangat panjang. Hal ini dinyatakan secara teoritis jumlah dari lubang Kujang itu sendiri atau pada bilah itu sendiri. Jumlah lubang satu pada Bilah Kujang adalah simbol letak kota Praja disebut Sunda pada tahun 670 Masehi saat Tarumanegara dipimpin Maharaja Purnawarman. Pada zaman pajajaran Mangkukuan, Kujang menjadi sebuah pusaka lambang pemersatu antara Sundapura dan Galuh melalui Perjanjian Galuh pada tahun 739 Masehi. Apabila mengacu kepada latar belakang sejarah penciptaan Kujang tersebut, maka keberadaan Kujang jauh lebih tua dari keberadaan Provinsi Jawa Barat. Kujang tidak hanya terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terbukti dengan ditemukannya Kujang Lama atau Buhun di berbagai tempat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur termasuk di Pulau Madura. Berdasarkan struktur fisik dan materialnya, berbagai kujang tersebut memiliki kesamaan dengan kujang yang ditemukan di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Santoso Adiwibowo, seorang pemerhati dan pecinta tosan atau yang disebut tosan aji dari Yogyakarta, tahun 2010 istilah kujang lebih populer di Jawa Barat. Sementara untuk di wilayah Jawa Tengah dan di Jawa Timur lebih dikenal dengan istilah kudi dan canga. Penamaan kujang hanya terbatas pada kategori atau klarifikasi kujang ciung dan beberapa jenis kujang lainnya. Sebaliknya Kudi yang lebih populer di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dikategorikan ke dalam Kujang Pamangkas oleh beberapa peneliti Kujang di Jawa Barat. Fenomena peradaban, penamaan, dan klarifikasi Kujang berdasarkan pada tafsiran pra-pecinta, peneliti dan daerah di mana Kujang tersebut ditemukan Kujang dengan berbagai cerita, legenda, heroik dan magisnya masih tetap eksis sampai sekarang ini. Mesti demikian kujang dalam perkembangannya sangat diminati, bukan sekedar karena kesaktian atau harapan dari pemiliknya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi lebih pada nilai estetika dari bentuk fisik dan kelengkapan kujang tersebut. Para pemilik yang menyimpan kujang di beberapa daerah di Jawa Barat mempunyai motivasi untuk menghormati warisan dari leluhurnya dan bentuk penguatan karakter sebagai orang Sunda. Selain dari motivasi tersebut, ada pula yang memburunya sebagai syarat untuk kepentingan dan maksud pribadi yang bersifat rahasia. Kujang berasal dari kata Ku Jawa Yang atau Kudiah Yang Dengan tahapan Kujang asal kata dari Kudi Yang atau kudiang Yang Yang menunjuk kepada Kudiah Yang Sumbi Pernyataan tersebut sebagai wujud dari dimulainya sistem ketatanegaraan di wilayah Nusa Kendeng atau Dwi Pantara nama pulau Jawa saat itu. Salah satu nilai kujang terletak pada tingkat kelengkapannya. Berdasarkan fakta, dilengkapi banyak dari artefak kujang yang sudah dikoleksi di luar negeri. Bahkan di Museum Kota Delphi, Belanda, memiliki koleksi kujang lebih dari 150 bilah dengan berbagai macam varian, atau bentuk termasuk kujang yang sangat langka Sementara museum-museum yang berada di Jawa Barat Seperti Sri Baduga, Bandung Hanya memiliki kurang dari 15 bilah Dan tidak banyak varian bentuknya Koleksi kujang tersebut Kebanyakan merupakan hasil dari sumbangan masyarakat Kemudian Museum Gausian Ulun Sumedang memiliki sekitar 13 bilah kujang dengan varian bentuk. Lalu, museum Kasepuan dan Kanoman Cirebon pun tidak banyak memiliki koleksi kujang. Koleksi kujang dari berbagai museum di Jawa Barat lebih sedikit bila dibandingkan dengan koleksi keris, tombak, dan goloknya. Keberadaan senjata tradisional di Pulau Jawa sangat kaya, ada yang berupa birang, bendu, arit, udi, cengengeng, golok, pangot, wedung, dan pedang, hingga tombak sampai ke keris. Dengan perkembangannya, teknologi seni tempat tersebut mampu menciptakan satu teknik tempat tosan aji. Tosan itu besi, aji itu berharga yang lebih sempurna. Kujang terdiri dari tiga unsur bahan bakunya, yaitu baja, besi, dan pamor. Pada perkembangan berikutnya, Kujang bukan hanya sekedar senjata, tetapi menjadi pihandel atau suatu alat untuk meningkatkan kepercayaan diri, juga simbol untuk mewakili status sosial pemakainya. Meskipun Kujang tidak pernah ditulis dalam prasasti, banyak bukti yang memperkuat keberadaannya, seperti situs megalitik, Batu Kujang di daerah Sukabumi, temuan kudi di komplek Batu Jaya Kerawang, relief Candi Sukuh di Surakarta, catatan Sir Stamford Raffles dalam buku The History of Java. Kujang merupakan karya budaya tradisi Sunda, maka untuk menerjemahkannya harus menggunakan berbagai disiplin ilmu yang berasal dari tradisi budaya Sunda karena Kujang berasal dari sebuah konsepsi sistem ketatanegaraan Sunda Purba sebagai simbol ajaran maka dengan demikian kita harus mampu membaca melalui disiplin ilmu yang berasal dari warisan leluhur Sunda pula. Adapun Metode yang dijadikan sebagai acuan di dalam membacanya yaitu secara holistik atau ilmu panemu sebagai berikut. Satu, pancacuriga yaitu sindir, silip, siloka, sandi, tina, simbol dan sasmita. Sindir, sampir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Lalu silip, yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan secara tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Lalu siloka, siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda. Kemudian sasmita berkaitan dengan suasana dan perasaan hati. Yang pertama, jampe pamake yaitu pancaniti atau tahapan ilmu yang terdiri dari niti hari yaitu tahap mengerti dan memahami niti surti yaitu tahap menghayati, memaknai dan mengkaji. Lalu niti bakti yaitu tahapan untuk membangkitkan yang bersifat ilahi. Lalu Niti bukti, yaitu tahap membuktikan yang bersifat ilmiah kemudian niti sejati, yaitu hasil dari akumulasi empat tahap sebelumnya dengan menemukan kebenaran yang hakiki dengan metode itu, maka dari kujang didapat diurai ke dalam berbagai deskripsi sebagai berikut satu sindir, maksudnya itu ukuh janji yang kedua sampir merupakan alat pertanian atau perkakas untuk orang Sunda yang kedua silip ku Jawa yang atau kudi yang atau ku ujang yang keempat Siloka. Artinya, diri manusia sebagai pembawa ajaran untuk menyempurnakan kesejahteraan negara dengan sandi Cimano atau Rawamano. Lima, sandi dari simbol manuk sebagai lambang kedaulatan, sebuah negara yang disimpulkan dalam bentuk burung sebagai latar belakang atau alasan perupaan saja. Yang keenam, Sasmita. Kajanga, Aksoro Jowo Honocoroko Aksoro jowo ko, bermakna tenaga berada dalam kedudukan di buana Nyungcung Aksoro Jowo jo, bermakna wujud urip berada dalam kedudukan di buana Pancatengah Lalu Aksoro Jowo ngo, bermakna seunai Kawasa berada dalam kedudukan di Buana. Dari deskripsi yang saya sampaikan itu, maka Kujang adalah manifestasi manusia sebagai perwujudan alam semesta yang paling sempurna. Kujang merupakan nilai filosofi ajaran atau ageman ketuhanan tentang asal usul semesta yang dijadikan dasar Nagoro. Yaitu Nagoro Kartagama Atau negara yang dilandasi nilai-nilai luhur tentang agama Bentuk Kujang merupakan manifestasi wujud manusia Sebagai sebuah penciptaan yang paling sempurna Wujud Kujang merupakan manifestasi alam semesta Yang nantinya dituliskan alam Aksoro Aji Saka Purwawaseso dengan bahasa Sangsaka kerta atau Sangsekerta atau Sanskrit Penamaan manuk sebagai lambang kedaulatan negara kemudian dipersonifikasikan ke dalam bentuk burung dan manuk merupakan alasan atau latar belakang perupaan saja Simbol-simbol itu cenderung abstrak, jauh dari memesis tetapi pada pola dan struktur rasional dan empiriknya Kujang kemudian menjadi simbol ajaran Galuhna Nuagung atau Galuh Yang Agung atau Galunggung Dan sistem kenegaraan dilambangkan menjadi Galudra atau Garuda Galuh Ratu Sunda yang dimaksud Kujang merupakan lambang dari satu konsep ajaran Sunda di mana konsepsi ajaran tersebut bersifat abstrak. Para pendahulu bangsa ini mampu mengimplementasikan menjadi bentuk visual, yaitu kujang. Itulah kehebatan daripada kujang. Jadi, jangan hanya dimaknai sebagai besi haji, tetapi di situ kujang mempunyai filosofi-filosofi yang dalam, terutama untuk para Pembawa Kujang harus bisa memaknai, karena Kujang merupakan senjata yang paling luar biasa. Itulah sedikit pengertian-pengertian tentang Kujang. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kita sebagai orang yang mempunyai budaya, terutama yang berkaitan dengan pusaka-pusaka tinggalan dari leluhur kita. Aturnuhun, Rahayu Rahayu Rahayu sagunging dumadi